Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, like selari manapun kalian berada. Selamat pagi, selamat datang dan bergabung kembali bersama Bang Mimin di channel YouTube Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar terbaru, dan pastinya kabar spesial dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilal.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 Baiklah, prasehat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi ini. Ada momen spesial yang bikin bahagia sekali untuk warga Konoar prasehatnya kali ini ada wawancara bersama kuasa hukumnya Bapak Bilar dan Bunda Lesti, Bapak Sandy Arifin. Ini menjelaskan dan menyampaikan prasehatnya saat wawancara. Setelah Lebaran untuk para haters dan kuyang-kuyang di luar sana yang selalu membuli, yang selalu memfitnah Persahabat ya, idola kesengan kita Ini akan tentunya memakai baju seragam orange Yakni seragam tahanan Kita simak persahabat ya Wait and see. setelah lebaran akan diproses haters yang baby semi Sama abang El siap-siap pakai baju warna orange Wow, persahabat ya, siap-siap yang, yang membuli BBL habis lebaran, tentunya bakal dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan akan ditahan. Itulah yang disampaikan oleh kuasa hukum Bapak Bila dan Bunda Lesti, Bapak Sandy Arifin. Momen ini pun bersahabat dari pasalnya akun Sendal Putian Skor Bilar. Ada kalimat caption yang dituliskan. Mohon didengarkan. Leslar pasti akan bertindak jika menyangkut Abang L, jadi hati-hati jarinya kalau mengetik. Tersabahti hati-hati ya. Jangan sampai merugikan, jangan sampai tentunya kita menyakiti hati orang lain. Karena ketikan kita bisa saja menyinggung perasaan orang lain. Makanya kita harus berhati-hati bermedia sosial. Mudah-mudahan kita semua selalu positif untuk mendukung yang terbaik apapun itu buat Bunda Lesti dan Papa Bilar. Dan berikutnya persahabat kita ke unggahan kak Sazia Sunkar ini juga spesial nih untuk warga Konoha yang semalam memposting foto bareng bunda Lesti dan Ukasha, aduh masya Allah banget ya melihat kedekatan mereka, merasa bangga banget. Alhamdulillah, silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Dan kita simak juga di sini berikutnya. Tuh ada Papa Bilar, ada Tehyoko Wisnu juga. Kita juga salvo dengan kalimat yang di Tuliskan oleh Kak Sasuke Sungkar, "Ukasya nempel banget sama ontinya, masya Allah, katanya tuh persewiatnya nempel banget ya. Ukasya dengan Bunda Lesti, digendong aja, anteng banget nih ya, Dul. Apalagi BBL ya, kalau sudah besaran dikit Pastinya tentunya lucu dan menggemaskan." Dipastikan diri pun Bunda Lesti menuliskan sebuah kalimat komentar. Nanti ketemu lagi Ana, ya. kata Bunda Lesti. Masya Allah, kita bahagia, kita bangga. Alhamdulillah, akhirnya Tio Kwisno bisa bertemu lagi dengan Papa Bilar. Doakan selalu yang terbaik, mudah-mudahan Lestlar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang hebat yang selalu tulus mencintai keluarga Lestlar. Selanjutnya, para sahabat, kita simak juga ya. Tuh. Ada postingan spesial juga nih Untuk warga Konoha Yang sudah menyaksikan festival Ramadan Semalam pastinya kalian happy banget Karena penampilan Bunda Leasti kejuaraan ini Selain cantik Bikin heboh dan rame suasana Di panggung ya Masya Allah. Kalau untuk penampilan Jangan ditanya Karena setiap penampilan Bunda Leasti Selalu bikin takjub Selalu bikin kagum Masya Allah Si cantik penyemangat warga Konoha Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Selalu dikelilingi oleh orang-orang baik juga, dan berikutnya persahabat, ya tentunya kita mendapatkan ciri vitamin juga nih: abang L yang selalu menemani Bunda syuting. Kalau ini digendong oleh Kariski Make Up nih, Kak Gorgeous yang lagi menggendong abang Fatih. Aduh, masya Allah banget ya, pastinya bahagia banget nih Kak Gorgeous bisa gendong langsung abang L, masya Allah. Pokoknya, baby L ini. Anak yang hebat Dan kita juga bersahabat ya, Kita mendapatkan Kejutan juga nih dari Abang El Yang mendapat stempel Kecupan Dari Mbak Uti Maesa Imah Bersahabatnya Haduh Masya Allah Saking gantengnya Saking gemesnya Langsung dikecup Aja nih Abang El Oleh Maesa Imah ya Isi e, luar biasa Anak soleh mendapatkan stempel Dari Mbak Uti Aduh Masya Allah banget ya saking gemes dan lucu Ya nih Abang Fatih Mudah-mudahan membuatnya menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan kedua orang tua. Tentinya tanti mendoakan yang terbaik nih untuk Bunda Lesti, papa Bila, dan keluarga besar. Selanjutnya, persahabat. Ini juga ada momen yang bikin ngakak banget ya di acara festival Ramadan. Bunda Lesti Kejora ini kena julid para host bapak-bapak nih, persahabat ya. Masya Allah. Ini bikin ramai suasana di atas panggung. Bunda Lesti kena julid oleh... Uh, Irfan yang pertama kali ya. Dan tentunya menyebar ke G gilang dan host lainnya Masya Allah pokoknya Kalau ada bunda lasti suasana Menjadi ramai banget ya <laughs> Sampai ekspresi Dari usaha ya Hanya bisa tersenyum Saat melihat kelakuan Para host di atas panggung Aduh, Masya Allah banget ya pokoknya Idol kesengan kita memang selalu Bikin bahagia Semoga persahabatnya Selalu menjadi inspirasi Untuk semuanya Terutama persahabatan untuk keluarga Konohani Yang selalu setia Mencintai idola kesayangan kita Dan kita lihat persahabat ya di komentar Banyak sekali tanggapan Banyak respon yang Diberikan Yang ini dari akun Instagram Mama Fitri dan Skoleslar mengatakan Satu orang dijulitin Sama bapak-bapak katanya itu persahabat Yang memang ada aja nih kelakuan